Sangat gembira sebab anak dibawa, dibenarkan pulang hari ni. Hmm. Sekarang masa lebih kurang sebulan lebih ni memang kecah-kecil -kecil juga fikiran ni. Hmm. Sekarang sekolah, malam-malam. Bawa balik mana ni? Bawa balik ke Lundu. Lundu? Yeah. Oh, ya. Sejauh tu. Ya. Yeah. Jam berapa bertolak dari Lundu? Tadi. Hmm. Tadi pukul sepuluh. Pergi balik polis dulu ambil kebenaran. Nak bawa Oh, ada ada penciptakan uh, tahan polis nanti, jadi inilah persiapan yang kita kena buat, jadi kena awal, jadi terima kasih banyak-banyak pada pihak ini oh, yang okay, okay, okay. tolong jaga anak nih untuk sebulan lebih nanti. Risau, risau eh, saja lah, Lu tak tahu apa dia buat dekat sini, makan dan mana Apa perasaan bila dia depan balik? Oh, sangat-sangat happy Baga-baga Sangat -sangat <laughs> lah, ya. Dekat papa. Okey kita samarin dah, samarin dah. risau juga tinggal anak di sini. Sekarang PKP jugaklah. Okey ada papa yang berlaku pada anak. Boleh bawa pulang Balik mana ni? Balik ke Beduk, Persatu Beduk. Okey oh, Kau Ha Beduk. Dari pokok tadi pukul 10. Pukul 10. 10. Berapa lama terpisah dengan anak? Dah lama sejak sejak PKP ni. Nah, eh. Lalu. Ini anak Jat. yang keberapa ni? Ini anak yang pertama ni. Anak sulung eh? Anak sulung. Oh. Anak yang kedua pun terkandas di Pulau Pinang sekarang. Oh, dua anak terkandas? Dua. <laughs> oh, okay, okay. Oh, mesti lah gemerah, semangat dirah. Sebab walaupun kami orang sama-sama di Kucing, nak, tapi ni masih dapat dua. Uh -huh. Jadi untuk ada dapat balik dia, Alhamdulillah. Kita balik ke eh, eh, sini macam okay. mana? Banda Bagus Mahiyam. Ah, Banda Bagus Mahiyam.